Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di SMKN Umadif Kudus, Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama yang berwawasan kebangsaan. Perkenalkan, saya Raditya Nugroho, guru SMKN Umadif Kudus. Di sini akan membawakan materi tentang budaya industri. Apa itu budaya industri? Cekidot. budaya industri atau yang sekarang disebut budaya kerja sudah diterapkan di SMKN Umadif Kudus sejak tahun 2011. Budaya kerja ini akan meningkatkan kualitas kalian setelah lulus dari SMK ini Sehingga nanti kalian akan mudah dalam bekerja Mudah juga nanti dalam berkuliah atau berwirausaha Budaya industri atau budaya kerja memuat 11 aspek soft skill atau kepribadian karakter Yang mana dari 11 ini di sini saya akan menjelaskan mengenai tiga yang paling pokok Yaitu adalah 5S, Work Habit, dan Basic Mentality Ketiga ini harus kalian miliki Khususnya bagi para Peserta titik baru SMK NU Maarif Kudus. Oke okay guys, di sini saya akan menjelaskan budaya industri yang pertama yaitu 5S. 5S diambil dari bahasa Jepang yang mana 5S ini adalah Seiri atau ringkas, Seiton atau rapi, Seiso atau resik, Seiketsu atau rawat dan Sitsuke yaitu rajin. Nah, para murid, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari 5 S tersebut yang pertama adalah seri atau ringkas ringkas adalah memisahkan dan membuang barang-barang yang tidak diperlukan, nah para murid, biasanya tuh sok eman-eman ya, kalau seumpamanya mau menyingkirkan atau memisahkan barang untuk itu, jangan eman-eman kenapa? semakin eman-eman barang yang ditimbun akan semakin banyak untuk itu, prinsip ringkas harus terapkan agar kenyamanan mobilitas atau pada saat kalian mondar-mandir, jalan-jalan, itu tidak terhalang oleh barang-barang. Nah, ringkas ini caranya adalah pertama adalah putuskan apa saja yang masih terpakai dan tidak terpakai Tadi kamu pisahkan barang-barangnya mana yang masih terpakai dan mana yang tidak terpakai kemudian setelah itu kalian pisahkan barang yang masih dapat terpakai kalian tandai dengan warna kuning sementara yang akan dibuang atau tidak terpakai ditandai dengan warna merah yang kedua buang barang yang rusak tidak terpakai atau yang menjadi sampah nah, kalian bisa memutuskan barang tersebut memang harus benar-benar dibuang karena memang sudah tidak pernah dipakai lagi jadi tidak usah emang-emang yang ketiga semua barang baik yang akan dibuang maupun yang masih dipakai kalian klasifikasikan data dan inventaris sehingga barang-barang yang ada di ruang atau di gudang terdata dan dapat dimonitor oleh pihak-pihak terkait berikutnya Simpan barang yang masih dapat dipakai di kemudian hari pada tempat yang berbeda. Nah, tadi pakai label kuning ya, jangan lupa. Untuk, untuk mengetahui mana yang masih bisa digunakan, mana yang dibuang, kalian harus melakukan pendataan, kalian harus melakukan pemisahan sehingga nantinya apabila akan digunakan kembali atau dibuang meskipun berbeda orang akan terlihat secara jelas atau teridentifikasi barang-barang tersebut S yang kedua adalah Saiton atau tapi yaitu menstandarkan tempat penyimpanan barang Nah, untuk menstandarkan tempat ini perlu sangat dilakukan karena apa? dengan demikian apabila kalian ingin mencari barang tidak perlu harus mengobrol update-nya Nah, dengan demikian apabila ingin mengambil barang tertentu bisa langsung diambil atau langsung dapat teridentifikasi dengan jelas. Cara-cara untuk melakukan siton atau merapikan barang-barang adalah yang pertama, tentukan dulu tempatnya. Tempat yang akan kalian gunakan untuk menyimpan barang. Terus yang kedua adalah lakukan labelisasi atau layout pada barang-barang tersebut. -barang dapat berupa stiker atau dapat berupa warna-warna tertentu sehingga mudah diidentifikasi oleh penglihatan orang kemudian dapat juga dilakukan dengan memberikan nomor ataupun memberikan layout sesuai dengan bentuknya seperti contohnya tempat penyimpanan barang yang digantung atau alat-alat yang ada di bengkel seperti ini itu bisa dilakukan sehingga apabila barang itu nanti diambil akan terlihat oh barang itu kosong berarti sedang dipinjam orang untuk itu Apabila belum dikembalikan, dapat dicari, dan pada saat dikembalikan, bisa ditempatkan sesuai dengan bentuk barangnya. Kemudian, bisa dilakukan juga mengelompokkan sesuai fungsi. Ya, contoh, uh, palu. Palu dikelompokkan karena fungsinya untuk uh, melakukan proses pemaluan dikelompokkan pada uh, tempat khusus untuk palu. Atau kunci-kunci, dikelompokkan khusus untuk kunci-kunci dan sebagainya. Bisa juga dengan pemakaian foto, ya barang tersebut apabila sudah rapi difoto kemudian apabila nanti sebelum pulang setelah praktek bisa dilihat oh apakah barang-barang yang ada di foto itu sudah lengkap atau belum. Nah itu tadi cara untuk melakukan proses seton atau rapi. As yang ketiga adalah seiso atau resek, yaitu menciptakan lingkungan selalu tetap bersih. Seiso ini sebenarnya sudah kalian pernah lakukan sehari-hari, membersihkan rumah kalian, membersihkan lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Nah, untuk melakukan seiso ini juga sangat mudah, yaitu yang pertama adalah menentukan sasaran, mana-mana saja lingkungan yang perlu untuk dibersihkan, area lantai, area atap, atau area langit-langit, jendela, dan sebagainya. Berikutnya, menentukan petugas atau penanggung jawab, Nah, jadi nanti di setiap kelas atau di setiap ruangan ada form-form di mana di situ nanti ada petugas dan apa-apa yang harus dibersihkan. Kemudian membuat metode. Cara membersihkannya bagaimana, cara mengelap bagaimana, dan sebagainya. Sehingga ini akan memudahkan dalam bekerja. Kemudian, menyiapkan peralatan. Peralatan-peralatan apa saja yang akan digunakan dalam membersihkan tempat-tempat tersebut. Kemudian, menerapkan Resik itu sendiri, jadi selalu dibiasakan sebelum pelajaran, sebelum praktek, sesudah praktek, sesudah pelajaran ya Sehingga lingkungan-lingkungan tempat kalian belajar di sini selalu dalam kondisi bersih Kemudian S yang keempat adalah siketsu atau Rawat Rawat di sini adalah menjaga lingkungan selalu dalam keadaan 3 S Yaitu ringkas, rapi, dan resik untuk menjaga lingkungan selalu dalam keadaan 3S, gunakan 3 prinsip tidak pada sikatsu. Yang pertama adalah tidak menyimpan atau membiarkan barang yang tidak diperlukan di area kerja. Tidak yang kedua adalah tidak berserakan. Tidak ada barang tidak terpakai ataupun yang terpakai disimpan bukan pada tempatnya. Tidak yang ketiga adalah tidak kotor Area kerja harus selalu dalam keadaan bersih Dan kemudian S yang kelima adalah Shitsuke Yaitu rajin Rajin di sini adalah menjaga lingkungan selalu ringkas, rapi, dan resik Setelah rawat, maka rajin Rajin secara naluriah, secara inisiatif, tidak perlu disuruh Sudah membudaya untuk selalu menerapkan ringkas, rapi, dan resik S yang kelima ini dilakukan untuk mencegah penurunan kondisi lingkungan dari 4 S sebelumnya. Untuk itu, selalu dijaga kebiasaan atau habit atau budaya sehingga dalam diri sudah tertanam, untuk selalu menerapkan 5 S: menjaga keringkasan, menjaga kerapian, maupun menjaga kebersihan lingkungan maupun area kerja. Dibutuhkan komitmen yang tinggi agar nantinya lingkungan selalu dalam kondisi nyaman, lingkungan <tuh> selalu dalam kondisi yang menyenangkan untuk digunakan belajar maupun bekerja. Oke okay guys, budaya industri yang kedua adalah budaya kerja. Maksudnya di sini adalah pembiasaan-pembiasaan yang ada di industri, kita lakukan di kegiatan, di workshop, maupun di sekelas atau pada saat kalian belajar. Nah. Budaya kerja yang ada di SMKN Umarif Kudus dapat dicontohkan sebagai berikut. Yang pertama adalah lewat di jalur hijau. Yang kedua adalah pembiasaan alat pelindung diri pada saat kalian praktek. Dan yang ketiga adalah membiasakan kalian mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Oke guys, saya akan menjelaskan work habit yang pertama yaitu adalah berjalan di jalur hijau. Kalian tidak usah gumon dan kalian gak perlu khawatir. Kok jalan di SMK Anum Arif di sini berwarna-warni? Ada yang berwarna hijau, ada yang hitam putih, ada yang hitam kuning. Nah, ini adalah penerapan budaya industri di sekolah di mana kalian wajib tahu harus berjalan di manakah apabila kita melewati ruang-ruang. Nah, untuk itu, apabila kalian melihat jalur hijau, kalian wajib berjalan di jalur tersebut. Apabila kalian keluar dari jalur itu, kalian bisa tetap pakai mobil, bisa tetap pakai motor, ataupun tetap ke mobilitas-mobilitas yang lain, sehingga nantinya akan membahayakan diri kalian. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa ada garis-garis atau ada jalan di mana di situ dicat menggunakan hitam putih dan juga hitam kuning. Untuk hitam putih di sini, apabila kalian akan menyeberang, kalian wajib menyeberang lewat jalur tersebut. Jangan keluar dari sebera cross. Nanti kalau kalian tetap dalam kendaraan, pasti yang repot. Nah, yang hitam kuning di sini adalah tanda di mana kalian juga harus berhati-hati. Karena apabila kalian melewati tanda berwarna hitam kuning, artinya di situ sering ada kendaraan yang lalu-lalang setiap saat. Sehingga kalian wajib berhati-hati akan tidak cedera. Oke okay guys, itu tadi mengenai jalur-jalur yang ada di sekolah. Tentunya ini sudah jadi peraturan peraturan atau tata tertib di sekolah. Jangan melanggar ya. Jangan keluar jalur ataupun motong jalur. Resiko kalian sendiri yang nanggung ya. Nah, jadi tetaplah berada di jalur yang aman selama kalian di SMK Luma Arif Kudus. Guys, yang kedua ini juga penting. Yaitu menggunakan alat pelindung diri pada saat praktek. Nah, kesehatan itu mahal harganya, guys. Pekerjaan-pekerjaan yang kalian lakukan di workshop atau di bengkel, itu sangat beresiko. Untuk itu, kita harus melindungi tubuh kita, melindungi organ-organ penting dalam diri kita, agar tidak terkena bahaya. ya Apabila kalian bekerja di ketinggian, seperti jurusan TKC, tentunya harus dilengkapi dengan alat-alat pengaman agar nanti kalian, ya... -mudahan ya apabila uh, terpeleset atau apa tidak langsung jatuh ke bawah ya kalian di otomotif pada saat kendaraan dinaikkan agar tidak terjatuh komponen-komponen yang ada di kendaraan wajib menggunakan helm Begitupun pun juga di pengelasan apabila di sini kalian melakukan pekerjaan seperti gerinda, mengelas wajib melindungi mata kalian dengan protektor yang ada. Untuk itu, jangan dilupakan, alat pelindung diri saat praktek harus wajib dipakai agar kalian safe, agar kalian selamat dan semangat dalam belajar. Oke, okay, wogabit selanjutnya adalah mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Kalian tentunya di sini mempunyai peraturan-peraturan yang mengatur kalian dalam belajar maupun bertingkah laku di sekolah. Tentunya di industri juga diatur seperti itu. Untuk itulah, peraturan-peraturan yang ada di sekolah secara umum maupun secara khusus yang ada di bengkel harus kalian patuhi. Karena mungkin di setiap jurusan, itu mempunyai peraturan yang berbeda-beda pada saat kalian praktek di bengkel. Untuk itu, sebagai siswa dengan budaya kerja, kalian harus mematuhi peraturan-peraturan tersebut -peraturan dengan baik agar kualitas pada diri kalian sendiri di sini mempunyai kualitas yang unggul. Action! Budaya industri yang ketiga adalah Basic Mentality. Basic Mentality atau yang biasa disebut dalam bahasa Indonesia yaitu Mental Dasar wajib dimiliki oleh semua siswa SMKN Umarif Kudus. Dengan Mental Dasar yang baik, kalian lulus dari SMKN Umarif Kudus akan berkualitas, keterima kerja, berkuliah, maupun berwirausaha. Tentunya, dengan karakter yang unggul, dan juga dengan sikap optimis untuk maju menatap ke depan lebih sukses. Mental dasar ini dibangun dengan beberapa cara. Di antaranya adalah, yang pertama, kalian sebagai siswa SMKN Umarif Kudus sering-seringlah berkomunikasi dengan guru. Dengan demikian, skill atau kemampuan komunikasi kalian dengan orang yang lebih tua di sini diasah. Yang lain adalah kalian membangun komunikasi dengan kakak tingkat, sesama, dan juga adik kelas dengan baik. Jangan hanya komunikasi dengan teman-temannya saja. Untuk itu, dibangunlah komunikasi yang baik agar pada saat kalian belajar, agar saat kalian praktek di sini tidak menemukan kesulitan yang berarti dan kalian semakin paham dalam belajar, prestasinya pasti akan meningkat. Yang kedua adalah membangun sikap inisiatif. Kita tentunya prihatin. Sekarang, inisiatif tiap orang itu sangat lemah sekali. Tentunya, murid SMK Anumari Kudus tidak boleh enggak inisiatif. Inisiatif di sini dibangun dalam hal, hal berikut ini: salah satunya adalah dengan kalian belajar di kelas memilih bangku yang paling depan. Oh ya, belum kalian duduk, tentunya kalian harus menata dulu tasnya, ditaruh di lokal karena di beberapa kelas ada lokernya agar... Tempat kalian belajar enak, nyaman, tanpa harus keganggu tas. Yang kedua, biar kalian di sini fokus belajar, tentunya HP harus disimpan di lokal HP. Nah, dengan demikian kalian tidak e, melulu atau tidak panik apabila chat dari doi-nya masuk, harus mapel dan sebagainya. Nah, ini yang kita dihindari agar kalian fokus belajar dan mendapatkan prestasi yang luar biasa. Kemudian inisiatifnya adalah hemat energi. Kalian setelah belajar selesai, lampu, kipas atau peralatan elektronik yang lain dimatikan. Oh ya, jangan lupa bangku kalian tempatkan sesuai dengan posisi semula setelah digunakan. Jangan diupgrade ya agar kerapian ruangan dapat selalu terjaga. Inisiatif lainnya dibangun di luar kelas. Apabila kalian menemukan ada sampah ada barang-barang yang tentunya mengotori tempat kalian di situ berjalan jangan ragu untuk mengambilnya kebersihan sebagian dari iman loh untuk itu mari tugas membersihkan bukan tanggung jawab dari petugas kebersihan saja tapi kita juga wajib menjaga lingkungan agar selalu bersih nah kemudian ngomong-ngomong masalah bersih ini kalian juga harus selalu tampil rapi Pelajar SMK NU Marif putus yang hebat harus mempunyai performa yang rupawan karena kita harus selalu dapat tampil dengan performa yang tinggi seragam yang bersih, seragam yang rapi dan lengkap inilah ciri dari pelajar SMK NU Marif yang hebat Basic Mentality yang ketiga adalah berani tampil di depan Siswa SMK NU Marif putus mempunyai mental dasar yang oke okay salah satunya adalah berani tampil di depan dengan demikian kalian nantinya mempunyai mental untuk bagaimana mengkomunikasikan pendapat mengkomunikasikan beberapa hal yang ada di pikiran kalian dipresentasikan di depan umum sehingga nantinya orang akan bertanya balik kepada kalian dan inilah nanti yang akan membentuk keberanian kalian tampil di depan umum untuk itu Kalian jangan lagu atau takut bila nantinya bapak atau ibu guru akan memberikan tugas kepada kalian untuk tampil di depan umum. Calon pemimpin yang hebat adalah calon pemimpin yang mempunyai keberanian dalam uh, menyuarakan dirinya di depan umum. Nah, itu tadi budaya industri yang diimplementasikan di SMKNU Umarif Kudus. Tentunya kalian harus membiasakan diri agar kalian di sini tidak kikuk atau tidak kaget saat berkeseharian di SMKN Umarif Kudus. Tentunya, nunggu pada saat pandemi sudah hilang ya. Pandemi hilang, kalian bisa belajar tatap muka dengan menyenangkan di SMKN Umarif Kudus. Di luar itu, jangan lupa untuk selalu mengedepankan sikap-sikap religius yang baik. SMKN Umar Kudus di sini selalu e, mengedepankan akhlakul karimah dalam keseharian sehari-hari. Untuk itu, apabila kalian sini bertemu dengan bapak atau ibu guru, jangan lupa untuk menyapa salam. Kalau sudah normal, bisa salim ya. Dan ini akan mengakrabkan hubungan antara guru dan juga peserta didiknya. Dan juga karena masih dalam masa pandemi, ingat protokol 5M. Diantaranya adalah mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi interaksi, dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu memakai masker. Itu dia, hati adik protokol kesehatan. Apabila nanti kalian ada simulasi tatap muka, Jangan dilupakan protokol kesehatan 5M ini untuk saling menjaga diri kita maupun diri orang lain. Demikian tadi pada murid penjelasan tentang budaya industri. Semoga kalian bisa memahami budaya yang ada di SMKNU Umarif Kudus. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. SMKNU Umarif Kudus, make efforts and pray to be the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.